Ini, ini sampai nge-nge-nge sampai nge kok nge ngendi? besok nge gak mau seorang gandung Pak Polisi nih, jangan bilang ini oh. Pak Tentara nih, jangan bilang Pak Anam teman Arvem Belani sama nge Nah, ya co takon-takon, nah, tapi ya sampai reno Nah, koknya wang tua, pu. Aslinya pun gitu, lo aku tidak mau kurang malu oh, pun dia, yo yang pun cokok takon-takon umat gue masih ada orang yang tinggal sopok tuh kenian tanpa penerangan tanpa alat komunikasi pengen gak uret, sampe warga asing kual di tonggol ngurah um, ya, gue takon